halo semuanya menikmati pesona Tanjung Kunyit pernah berkunjung ke kota baru oh iya kota baru adalah kabupaten terluas di Kalimantan Selatan yang disebut memiliki banyak sejuta destinasi wisata bahari yang sangat eksotis oleh sebab itu tentunya belum lengkap apabila belum sempat singgah di kabupaten yang satu ini banyaknya wisata bahari di kota baru tidak lepas dari kondisi geografisnya yang mana di sebelah selatan berbatasan langsung dengan laut Jawa dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan selatan Makassar dari sekian banyak wisata bahari di kota baru salah satu yang menarik dan patut untuk dikunjungi adalah pulau Tanjung Kunyit banyak alasan yang membuat pulau ini layak dimasukkan dalam daftar liburanmu beberapa di antaranya adalah karena pantai yang masih bersih ditambah taman bawah lautnya yang sangat menawan lokasi Pulau Tanjung Punyit secara geografis Pulau Tanjung Kunyit berada di daratan yang terpisah dengan Kota Baru tepatnya masuk ke dalam Kecamatan Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan apabila datang dari pusat Kota Baru kamu harus memulai perjalanan menuju ke lontar setelah sampai di pasar lontar kamu akan menemukan pertigaan jalan dan pilih jalan menuju ke Teluk Tamiang dari Teluk Tamiang biasanya akan ada papal nelayan yang menawarkan penyeberangan menuju ke Pulau Tanjung Kunyit dengan biaya sebesar Rp50.000 untuk sekali jalan Dengan waktu tempuh sekitar 15-30 menit Tergantung cuaca Sementara untuk kembali ke Teluk Kamiang Kamu bisa menyewa perahu nelayan yang ada di Pulau Tanjung Kunyit Kehidupan masyarakat Pulau Tanjung Kunyit dikutip dari sumber Instagram Halim Hal. Pulau Tanjung Kunyit mayoritas dihuni oleh suku Mandar dan Bugis, yang memiliki kehidupan sangat sederhana. Bahkan di pulau tersebut hanya ada satu sekolah SD yang kondisinya juga cukup memprihatinkan. Sementara untuk sekolah tingkat lanjut, biasanya warga Pulau Tanjung Punir akan menyekolahkan anaknya di Teluk Temyang dengan diantar perahu. Berada di sana akan membuatmu benar-benar merasa damai, jauh dari hingar bingar dan polusi layaknya di kota besar. Sebelum berkunjung ke pulau Tanjung Kunyit ada baiknya belajar beberapa bahasa Bugis atau Mandar Karena tidak banyak masyarakat di sana yang bisa menggunakan bahasa Indonesia Menginap di rumah Belanda Setelah sampai di pulau Tanjung Kunyit kamu bisa menyewa rumah peninggalan Belanda untuk tempat beristirahat dengan biaya sebesar Rp20.000 per orang Namun karena sumber listrik hanya berasal dari diesel dan panel surya Kamu hanya bisa menikmati fasilitas elektronik Fasilitas elektronik termasuk lampu hanya sampai pukul 23.00 waktu setempat Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pulau Tanjung Punyit memiliki deretan pantai yang sangat bersih, berpasir putih, halus, dan lautan yang berwarna biru. Di sekitar pantai terdapat banyak pepohonan yang bisa menjadi tempat untuk berkeduh. Dari teriknya sinar matahari, apabila ingin menikmati semua pesona, Pantai Pulau Tanjung Kunyit. Kamu bisa menyewa perahu dengan biaya sebesar Rp80.000 untuk mengantarkanmu berkeliling melalui jalur laut. Pulau Tanjung Kunyit adalah tempat wisata yang bisa dibilang all in one karena di sana kamu juga bisa menikmati hijaunya pemandangan perbukitan Untuk bisa menikmati pesona Pulau Tanjung Kunyit Lebih lengkap kamu bisa mendaki ke salah satu puncak bukit Pulau Tanjung Kunyit adalah tempat wisata yang bisa dibilang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 tersebut adalah pada sore hari yang mana cuaca sudah tidak terlalu panas dan kamu bisa melihat pesona sunrise dari puncak mercusuar yang dijaga oleh dua hingga tiga orang petugas tidak perlu takut untuk menuju ke puncak mercusuar kamu hanya tinggal izin ke petugas Norkling, selain memiliki deretan pantai dan perbukitan yang menawan, Pulau Tanjung Kunyit juga memiliki taman bawah laut yang tak kalah apiknya. Kamu bisa menyewa peralatan.